Harga emas yang dijual di pegadaian hari ini, Senin, 31 Oktober 2022, terpantau stagnan untuk cetakan 24 karat UBS dan Antam sama seperti harga kemarin. Berdasarkan informasi dari laman resmi pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp538.000 sama dengan harga kemarin. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 493.000, juga stagnan. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 972.000, sama dengan dari harga kemarin, dan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp 924.000. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.624.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.529.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.191.000. Sekian harga emas untuk tanggal 31 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.